Back Senior Real Madrid ini bimbang antara pergi atau tinggal Back Senior Real Madrid, Nacho Fernandes, tengah bimbang akan masa depannya di klub. Kontrak Nacho bakal berakhir 30 Juni 2024. Dia bisa saja mencari tantangan baru setelah Carlo Ancelotti hanya memberinya 130 menit bermain di La Liga musim ini. Nacho kini di belakang nama David Alaba, Ider Miritao, dan Antonio Rudiger dalam porsi prioritas pelatih Real Madrid. Ala Badan telah membuktikan diri mereka dan berperan penting memenangkan gelar Liga Champions ke-14 musim lalu. Di sisi lain, Rudiger tiba dengan status bebas transfer di musim panas tampil cukup impresif setiap dirinya dipercayakan bermain. Melansir dari Carousel Deportivo, Javier Harris mengatakan pembaharuan Nacho sementara dihentikan. Dia tidak buru-buru, dia telah bermain 120 menit lebih dari 600 yang dimainkan dan Nacho akan menunggu. Pembaruan akan dipertimbangkan, sesuatu yang belum pernah terjadi, menunjukkan nariz kardinasir seperti dikutip AS. Musim 2022-2023 merupakan musim ke-13 bagi sang pemain. Nacho disebut akan menunggu hingga piala dunia selesai untuk memutuskan masa depannya di ibu kota Spanyol. Kapten kedua Los Blancos sudah mengoleksi 5 trofi di Liga Champions, 4 piala dunia antar klub, 3 piala Liga, 4 piala Super YuFA, 1 Copa Del Rey, dan 4 piala Super Spanyol. Nacho telah tampil di 279 pertandingan, mencetak 15 gol dan 9 asis. Sebelum dipromosikan ke tim utama, dia telah memainkan 111 pertandingan bersama tim Castilla. Jur-Bellingham calon kepingan Galacticos Real Madrid. Jur-Bellingham sedang bersinar terang di Borussia Dortmund. Pemain berusia 19 tahun itu terus menampilkan performa yang menggoda. Walau masih muda, Bellingham mampu jadi jenderal di tengah Dortmund. Bellingham juga cukup rajin bikin gol. ngelandang serang itu sudah kemas 3 gol dalam 3 laga di Liga Champions. Tahun 2020, Borussia Dortmund membeli Jude Bellingham dari Birmingham dengan harga 25 juta euro atau setara 373 miliar rupiah. Pemain asal Inggris tersebut kini punya harga pasaran sebesar 100 juta euro atau setara 1,4 triliun rupiah. Beberapa klub besar Liga Inggris sudah meminatinya. Liverpool, Manchester City, dan Chelsea coba mengejarnya. Satu lagi, Real Madrid masuk dalam daftar antrian untuk memperebutkannya. Dilansir dari Marka, Real Madrid masih berhasrat untuk membangun skuad Los Galacticos. Squad yang berisikan pemain top yang dulu pertama kali dipakai ketika era pemain-pemain macam Zidin Zidane, Luis Vigo, sampai David Beckham pernah berseragam putih-putih. Madrid pun dalam fase peremajaan squad. Madrid mulai mempercayakan para pemain mudanya untuk unjuk gigi seperti Eduardo Camavinga 19 tahun, Aurelian Chouameni 22 tahun, Vede Valverde 24 tahun, Rodrigo, 21 tahun, dan Vinicius, 22 tahun. Bellingham dinilai akan melengkapi trio lini tengah bersama Kamavinga dan Chouameni. Mereka bertiga akan jadi penerus Modric Kroos, Casemiro. Nama terakhir sudah cabut di musim panas kemarin KMU. Ke Harga 100 juta euro dinilai mudah untuk dibayar Real Madrid. Rumor Bellingham akan terus panas di musim panas mendatang, pintu Santiago Bernabeu sudah siap menyambutnya. Real Madrid Incar Joao Felix musim depan Real Madrid dikabarkan tengah mengincar pemain bintang Atletico Madrid, Joao Felix, untuk diboyong ke Santiago Bernabeu pada jendela transfer musim depan. Dikutip Holopis.com dari Visha Jazz, Minggu 9 Oktober, diklaim bahwa Real Madrid saat ini tengah mengawasi dengan cermat situasi pemain Portugal tersebut. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa rencana mendatangkan Joao Felix tersebut merupakan buntut kegagalannya mendapatkan pilihan Bape dan Erling Haaland di bursa transfer musim panas kemarin. Diketahui Joao Felix sendiri sejatinya masih memiliki sisa kontrak selama 4 tahun bersama Atletico Madrid. Selain karena faktor sisa kontrak yang masih lama tersebut, Joao Felix pun sebelumnya menegaskan bahwa dirinya ingin tetap berada di pangkuan Atletico Madrid. Maka dari itu, Real Madrid diyakini akan cukup mendapat kesulitan untuk bisa memboyong Joao Felix ke Santiago Bernabeu. Namun belum pasti karena hal lain bisa terjadi pada saatnya musim transfer tiba nanti. Sebelumnya juga sempat bergulir di muka publik bahwa Manchester United merupakan pengagum lain untuk mendapatkan tanda tangan Joao Felix, namun gagal hingga akhirnya memutuskan untuk mengontrak Anthony dari Ajax sebesar 130 juta euro. Madrid kini jadi yang terdepan dalam perburuan Bellingham Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan mengungguli Liverpool dan Manchester United dalam perburuan gelandang Borussia Dortmund, Jude Bellingham. Nama Bellingham belakangan ini makin santer dibahas di kolom-kolom gosip media Eropa. Kabarnya, ia bisa cabut dari Dortmund pada musim panas 2023 nanti. Namun kini ada kabar kurang baik bagi Liverpool dan Manchester United, mereka terancam dikalahkan oleh Real Madrid. Bahkan Madrid kini bisa disebut terdepan dalam perburuan Bellingham, gosip ini dihembuskan oleh Daily Mail. Laporan itu menyebut bahwa Madrid sudah lama mendekati pihak Bellingham melalui agennya. Mereka sudah berbicara dengannya sejak tahun lalu dan sekarang ada perkembangan positif. Madrid disebut sudah masuk tahap laju dan pembicaraan dengan agen Bellingham. Kabarnya kedua kubu sudah masuk dalam tahap menggelar nego soal gaji dan sebagainya. Laporan itu juga menyebut Dortmund meminta Madrid menebus Bellingham dengan harga 87,7 juta pounds. Real Royale pun dikabarkan menyanggupi permintaan itu pada musim panas 2023 mendatang. Liverpool dan Manchester United sendiri sebelumnya sudah mendapat kabar buruk. Jude Bellingham diklaim tak mau pulang ke Premier League setelah cabut dari Borussia Dortmund. Ia ingin ke Spanyol, tepatnya ke Real Madrid. Ia memilih Madrid karena ingin menjadi bagian dari era baru lini tengah tim asuhan Carlo Ancelotti tersebut. Jika Jur Bellingham jadi gabung Madrid, ia kemungkinan akan membentuk trio tangguh bersama Aurelian Chouameni dan Eduardo Camavinga.